serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan hanya seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama, persahabat perhatikan Ada sebuah kabar bahagia membanggakan Untuk kabar trending Hari Minggu semalam, persahabat ya, Tentunya tepatnya hari Minggu kemarin Tapi jamnya semalam Jam 22.37 setengah 11 malam Persahabat yang diinfokan oleh Akun Lesnar Unskursi Info trending Ahad, sembilan Januari dua ribu dua puluh dua, waktu Indonesia Barat. Persahabannya, jamnya tentunya dua puluh dua tiga puluh tujuh waktu Indonesia Barat. Trending worldwide ini sudah trending sembilan belas, trending untuk worldwide kategori musik. Trending 47 Indonesia trending 2 untuk musik dan umum Wah, wow, Masya Allah banget persahabat ya. Untuk ind di Indonesia Sudah trending 2 untuk musik Maupun untuk umum Dan Singapura trending 8 untuk musik 21 untuk umum Hong Kong trending 19 untuk musik, trending 28 untuk umum Taiwan juga trending 29 untuk musik, 35 untuk umum Dan Uni Emirat Arab trending 22 untuk musik Ini sih suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Alhamdulillah, trending di berbagai negara dan terutama di Indonesia sudah trending dua Nih para sahabat ya, tinggal selangkah lagi untuk OTW menuju ke trending 1. Wow, keren banget ya. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid, semakin kompak untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang positif Dari akun Ratih Lasandara mengatakan di kolom komentar Tetap semangat Leslar Lovers Wow Tentunya tetap semangat terus bersahabat ya ada juga komentar diberikan dari akun Leslar Forever Love Mengatakan di kolom komentar Gas pucuk-pucuk-pucuk-pucuk katanya tuh persahabat ya yuk Untuk kita sama-sama kompak dan sama-sama solid Kemudahan Mudah kekompakan kita bisa merendingkan single terbaru di LST menjadi trending branding pertama. Amin. Dan untuk berikutnya, juga bersama perhatikan, di sini sebuah gambar spesial membahagiakan juga nih untuk kita semua. Alhamdulillah, bersama untuk hadiah dari Kobas ini luar biasa. Harganya tentunya bukan main yang selalu diberikan oleh Kobas untuk Leslar Salah satunya ini ada tas yang tentu hadiah dari Kobas ketika di acara Welcome BBL Ini memberikan satu tas dengan harga dibanderol sekitar 24 jutaan nih Wow ini fantastis bukan kaleng-kaleng yang diberikan oleh Kobas sahabat ya Ini sih luar biasa kebanggaan Alhamdulillah Komas adalah salah satu orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Mudah-mudahan Komas juga selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, barokah dan lancar terus rezekinya. Amin. Ke kabar berikutnya ada momen spesial ketika dikondangan Leslar ke tempat Kak Sania ya. Tuh, idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang persahabat ya. Sampai di DLSI pun dan kakak Bilar ini diajak foto bareng tuh Oleh keluarga besar kak Sania ya. Masya Allah luar biasa semakin bangga tentunya kepada idola kesayangan kita Yang selalu humble, yang selalu membuat kita tentunya bahagia Postingan ini pun di kembali oleh Akun Family Leslar 23 Tentu di postingan ini juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram, marioni37, mengatakan di kolom komentar Aduh, Les Larku emang the best couple -nya. mantap Bapak Abang L pakai batik, cakepnya minta ampun Apalagi Bunda Abang L pakai tunik sutra Bawahan yang cantik dan lega, menambah personal Les Larku, luar biasa Wow, sehat, banyak umur dan bahagia. Terus, Leslar ku bertiga di semua, dan semua keluarga para tim dengan orang-orang baik yang selalu mendoakan dan mengelilingi Leslar ku sukses dan jaya selamanya. Amin. Wow, ini positif banget nih ya, doa, support, sekaligus dukungan. Untuk inilah kesayangan kita Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tulus Mencintai Lesti Rizki Bilar dan Abang El Amin Ya robbal Alamin Wow Dan kita lihat juga persahabannya komentar lain Diberikan dari akun Instagram Hakaniyati Mengatakan Masya Allah Sehat dan bahagia selalu kalian berdua bersama putra tercinta insyaallah dengan hadirnya Bang El diantara kalian akan menambah hari-hari kalian berdua lebih bahagia bismillah semoga kalian bertiga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Robbal alamin wow Doa yang sangat luar biasa diberikan dari para fans Untuk idola kesayangan mudah-mudahan doa-doa baiknya dikabulkan Tentu kita harus selalu support yang terbaik terus Untuk Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Abang el Ke kabar berikutnya bersahabat ya Setelah kondangan Idola kesayangan kita di sini terlihat persahabatnya sedang ngemol bareng Wah, ketemu Kak Santi Deni ya Wah, luar biasa Mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu nih untuk idola kesayangan Makin bangen, makin bahagia Apalagi Abang El tentunya ikut turut ngemol bareng Papa Bundanya digendong oleh Enin ya, Masya Allah Gemes ya, si anteng dan gak rewel banget nih Abang El Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang seleh Menjadi anak yang berbakti Kepada orang tua, amin Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya Setelah Ngemol bareng pun Les Lara pulang ke rumah tuh Ada BBL, aduh lucu banget ya Vitamin pagi hari ini, luar biasa Masya Allah banget Lagi dihasil oleh Pak Novi Dan ada dedek Lesi juga di situ persahabat ya aduh, cute dan mengemaskan Masya Allah dan ternyata Bang El ini dijungikin oleh Crazy Rich juga nih persahabatnya Tentunya Christopher Ian Wow semakin banyak persahabat yang dijungikin abang L Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Untuk orang-orang yang mendoakan ya, Dengan tulus untuk El. Amin, iya, Rambal Alamin Postingan ini pun persahabatnya Dari pos kembali oleh akun Lesti Pilar Ada sebuah kalimat cancel yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, tabarakallah, banyak yang jengukin Abang El. Alhamdulillah, persahabatnya semakin banyak. Tentunya yang jenguk Abang El, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu banyak yang sayang kepada Abang El Amin. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini info resmi banget, persahabat ya, Bang infokan kembali, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai lupa tanggal 16 Januari 2022. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan ada acara tasyakuran akikah BBL Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Yang akan diadakan di Indosiar dan Video.com Wow, cucu Indosiar nih persahabat ya BBL <g 97> Masya Allah, mudah-mudahan acaranya diberikan kemudahan